meter saya lewati akhirnya saya menemukan jungle oke okay. halo semuanya kembali lagi di channel foggy hari ini kita bermain Minecraft lagi ya aku off kamera ini udah menemukan jungle ya <laughs> akhirnya Masa aku udah bawa, -bawa juga ini ya di video kali ini kita akan adventure kedua ya ini udah mau malam juga ya aku kameranya itu enggak terlalu lama ya cuma beberapa hari tapi gara-gara gak sempat aja ya oke jadi ini kita tidur dulu sebentar oke semuanya sekarang kita akan adventure kedua ya adventure ke satu itu yang kemarinnya, episode berapa tuh enam kali ya lupa aku nah. oh ya terus by the way ini terus aku udah ganti iron semua ya karena udah bikin iron farm kenapa aku nggak dari awal aja bikin iron toolsnya nya oh ternyata di situ ada jungle lagi ya oh ternyata di sini banyak jungle mantap sekali ya oh gitu ke maps-nya aja ya Oke, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menemukan jungle. Jadi, saya penasaran kalau jungle itu di satu world ada di mana biasanya. Jadi, saya cari tahu ke world kreatif ya, bukan world ini terus dijadiin kreatif. Bukannya ini survival asli ya, nggak ada bohongan. Jadi, saya membuat. World kreatif, lalu saya Rocket Bayom, jungle, dan saya cari jungle, lalu lihat koordinatnya, dan yang saya temukan adalah koordinatnya di sekitar ribu ribuan ya, ribu ribuan ini, nah, nah seperti kalian lihat ini, saya ada di tiga ribu seribuan ya, ya, jadi saya Langsung ke survival world aja ya Terus saya mencari jungle Dan saya udah bikin beberapa map Udah dijelajahi juga ya Dan akhirnya saya menemukan jungle ya oh, Keren sekali Dan oke okay. Sekarang kita lanjutin aja survival keduanya ya Jadi hari ini kita akan Uh, bawa pulang prinsip yang saya temukan juga ya, yang kemarin saya tunjukkan di video sebelumnya. Prinsipnya itu ada di map sini ya. eh uh, Ini kalau nggak salah. Nanti kita ke map itu Tapi sekarang kita mungkin adventure dulu ya. Ya, yeah, pas off kamera itu aku udah nemuin banyak ciprek ya, tapi nggak ada bambunya. Kan kan ngeselin ya tapi untung kita ketemu jungle Yang gimana itu bagus banget ya saya juga menemukan banyak hal post of kamera ya kayak kemarin juga jadi sekarang kita gak ada tujuan sebetulnya ya gara gara udah ketemu jungle mungkin kita langsung balik aja ke map yang ini ya kita coba ke map ini kita ada di atasnya nah iya betul kita bukti kita uh, ya kita mungkin bakal balik ke sana aja terus langsung ambil prinsipnya ya oke sambil pulang ini mungkin kita mau, uh, ya ini <laughs> ini rumput-rumput keras ya ini juga banyak sekali rumput-rumput seperti ini di sini, tapi keren ya. Oh iya, And ini juga saya udah di versi 1.16.2 yang baru aja update ya, yang dimana ada mod baru yaitu Piglin Brut yang aku pernah omongin juga. Ya jadi Piglin Brut ini, yaitu itu nggak kayak Piglin-Piglin yang lain ya. Piglin-piglin yang lain itu suka gold banget ya. Terus kalau kita nggak pakai gold armor, kita bakal diserang. Kita hancurin block yang ada gold goldnya, dia bakal nyerang kita juga. Tapi beda sama piglin brute. Dia nggak ngaruh sama gold ya. Kita mau pakai armor ke, mau apa, dia bakal tetap nyerang. Kita belum hancurin gold lah, apalah? Dia bakal tetep nyerang ya Dan dia nyawanya banyak banget demisnya juga gede Dan itu bahaya banget ya Kita nggak tahu bakal kebasinnya Gimana nanti Tapi nanti kita bakal kebasin ya Semoga Kalau ketemu Ya pasti ketemu ya Oke jadi e, Pas itu juga aku nyoba ke ya Terus ke bawah Nether Fortress dan Aku mati sekali lagi ya jadi total di sini matinya aku baru dua kali. Uh, satu gara-gara ke -gara Spider mengati pertama, dua gara-gara filmnya. -gara aku itu aduh lupa. Ternyata yang apa subtitlenya ini di sini belum dinyalain. gara aku coba uh, ke versi yang lama ya, tiba-tiba ke off sendiri kali ya. Nah, aku kira nggak ada suara piglin gitu ya. Eh, tiba-tiba pas aku hancurin blok, apa gold or block? Ya, yeah, gold, Nether gold, nether gold or. Tiba-tiba piglin nyerang, waduh. Aku nangis ya, nggak gitu juga sih. Ya, yeah, uh, barang-barang aku hilang sedikit ya, kayak chest plate mungkin pas itu, atau yang lainnya sedikit tapi kebanyakan masih ada ya jadi bagus Oke sekarang kita lanjutin lagi-lagi kita adventure sambil cerita-cerita ya Oh ya ini juga ada kayak gitu <tuh> banyak sekali ya Oke terus uh, kalau kalian belum bikin kalau kalian udah bikin villager farmnya yang aku bikin kemarin juga kalian apa, jangan lupa ya, di atasnya kasih slab karena kemarin juga aku udah, kemarin ada iron gold, meskipun ya di atasnya terus aku udah kill juga. Ya pokoknya banyak lah yang udah aku lakukan di off kamera ya. Terus pas itu kaktus aku belum ada ya. Terus aku tanam, pas itu belum kita tanam, padahal udah punya ya. Oke, jadi sekarang kita bakal jemput pink nya terus kita bawa. Ya, jadi mungkin di episode selanjutnya kita bakal membuat ship farm, uh, wool farm, ya. Jadi kita bakal punya banyak wool, terus dibuat jadi bed, ya. Kenapa kita butuh banyak bed? Nah, nanti kita lihat aja ya. Oke, okay, jadi kita bakal kneder nanti ya. Aku ngomongin sekarang aja. Kita bakal kneder, terus kita bikin nether base. Lalu kita membuat tempat mining di nether dan cari netherite dengan cara ledak-ledaki bed. Ya, kalau bed itu di nether kita nggak bisa tidur ya nanti malah meledak sama kayak block baru respawn anchor dia bakal meledak kalau kita pencet di overworld oke jadi prinsipnya itu uh, kemungkinan ada di sekitar situ ya jadi kita langsung kesana aja oke nanti kita buat wolf nya uh, seperti yang aku pernah bilang aku mau semua warna ya jadi aku udah nemu cocoa bean sebetulnya, terus aku udah nemu itu ya brown chip ya jadi cocoa bean itu sekarang gunaknya uh, ya masih buat pewarna ya mungkin buat apa dan juga buat kok ada daging dari mana coba eh ya, jadi cocoa bean-nya sekarang tidak terlalu guna ya tapi kita bakal uh, membuat cocoa bean farm juga ya. Terus aku udah dapet jungle tree juga. Kita kalau bikin wool farm terus wool warna semuanya berarti kita butuh 16 chip ya. Karena warna di Minecraft itu warna wool, warna concrete dan lain-lain ada 16 warna. Ya, jadi di sini ada village. Tapi kita udah sini kayaknya Uh, maksudnya saya Disini ada Kita uh, Kayaknya langsung aja Oh sebentar Nanti ada look yang belum aku ambil Sudah gak usah kita uh, Mungkin uh, ambil, Langsung ambil prinsipnya aja ya Tadi kalian kalau uh, Nonton video aku Kelamaan juga paling bosan ya Kalau kelamaan jadi di sini aku udah siap-siapin table, terus uh, ya ini width-nya nanti mungkin diganti sama apa? Oh atau enggak lid? Ya nanti pakai lid. Kita ambil prinsipnya Aku udah udah diperangkap ya prinsipnya tadi apa? Saku off kamera. Uh, lah muka nggak dibunuh oh iya wolf muka nggak dibunuh wolf ya jadi bahaya nih kalau dibunuh wolf semoga belum ya, masih hidup ya kalau udah dimatikan wolf aku nangis ya kalau udah dimatikan wolf kita langsung pulang aja lah aduh oke okay, kayaknya principnya di sekitar sini nih nanti ya belum sampai sih di tempatnya Nah, sedikit lagi nih Semoga masih ada ya Hah? Aduh gimana kinsipnya chip, uh. Aduh Aduh masih ada ya Atau di atas mungkin Aduh, aku agak lupa nih seharusnya aku inget-inget koordinatnya ya Oh atau enggak bentar aku mau lihat videonya lagi ya Oke ternyata pas aku lihat videonya Bukan di sekitar sini Ternyata ada di sana ya Oh ternyata aku salah Jadi kita langsung ke sana ya Semoga masih ada prinsipnya Oke gimana ya mana ya Oh di sini wow. Aku takut dia udah dimakan. Sama mau ya, kan sayang prinsipnya. Walaupun nanti kita juga bisa bikin prinsip sendiri, tapi sayang aja itu kan yang natural nih. Prinsipnya natural ya, kalau apa? Kalau nge secara alami gitu jarang, tapi kalau kita warnanya ya gampang ya Jadi ini kita udah malam nanti terus bentar dulu masa harusnya aku bawa pas itu ya Oh enggak ada alat-alatnya Oke jadi prinsipnya enggak ketemu nih jadi kita langsung pulang aja mungkin <tuh> Aduh sedih aku ya, jadi mungkin kita bakal bikin prinsip sendiri nanti diwarnai sipnya Ya, jadi bukan alami, enggak spawn alami gitu ya. Jadi kita mungkin langsung pulang aja. Oke, okay, kalau pink ship ada, berarti kita nanti cari uh, ship biasa ya. Kita nikahin, jadi banyak shipnya. Mungkin bunga-bunga kayak gini bakal berguna ya. Oh, aku full inventory nya ya. Aku buka uh, dulu. Coba ke saya eh kita mungkin cari jalan kali ya bunga-bunga inventory aku udah full jadi kita nggak bisa ngambil barang-barang ya. ya jadi mungkin ini kayak perjalanan pulangnya itu bukan adventure ya tapi kita eh uh, yang penting kita jalan-jalan lah apa namanya adventure ya oke okay, disitu ada village tapi saya lupa kalau itu udah apa belum ya? Saya udah jelajahi apa belum? Tapi kayaknya sih udah ya. Oke, okay. ini udah keluar map. Jadi coba kita pakai mapnya. Oh, ternyata udah. Aku udah temuin village ini ya. Jadi kita langsung skip aja mungkin. Village. Oh iya, pas off kamera saya juga nemuin golden carrot ya. Banyak banget tapi kalau masalah saya nggak foto uh, nether ruin portalnya ya ini, jadi saya juga nemuin banyak uh, ruin nether portal ruin portal terus saya nemuin shipwreck ya kayaknya itu aja sih yang aku ingat jadi kita ini udah mau malam ya dulu, karena kita nggak mau Berantem sama monster-monster ya. nggak boleh nekat kita. Nanti malah mati. Kan repot ya. XP kita udah 26 nih. Akhirnya. Oh iya. Uh, aku belum menunjukin ke kalian juga ya. Kalau apa. Saya udah punya enchanting table. Udah full juga. Bukunya. Terus aku udah enchant beberapa item ya. Uh, udah bikin diamond armor, demon gearnya udah lengkap, tinggal di aja nanti. saya bakal bikin video ngaeencan juga ya. encan-encan apa yang bagus menurut saya, gitu, gitu ya. tapi nanti, bukan sekarang. oh iya tips kecil, kalau kalian mau buatnya cepat hancur pakai x ya, atau mungkin pakai tool yang lain bisa, mungkin uh, terbang Uf, jangan -jangan curi ini, oh, Ya, jadi bisa pakai X ya. ya tapi, tapi dia nggak bakal ngabisin durability nya. Jadi ini dari tadi itu terus durability nya. Ya, 6 nih 6 terus durability nya. seperti ini. Ini 6. 5. 6. Oh, bukan oke itu tips kecil aja ya jadi kita lanjutin lagi ya kalian bisa lihat dulu ini uh, yaitu banner putih yang saya taruh di tengah-tengah kemarin ya nah, saya bilang kemarin jadi ini kayak ada tanda tanda gitu ya uh, caranya kayak gini tuh gampang ya jadi kalian tinggal taruh banner di tempat apa kalian yang kalian mau terus kita ambil map map yang mau tandain tempatnya terus kita taruh apa di kanan gitu ya di benarnya mapnya dan udah ketandain jadinya ada tandanya di mapnya oke okay, ngerti nggak tuh aku ngomongnya kurang jelas kayaknya oke okay, jadi ini saya udah nggak main Minecraft beberapa hari ya saya udah nahan gitu nanti direkamnya aja karena saya masih di gitu ya biar kadang-kadang juga lah uh, ada di kamera gitu ya ngalauannya, apalagi nemu jang gitu, itu kan seru banget ya. Tapi kalian masih percaya kan sama kamera saya? Waduh, maaf banget nih ya, karena kamera terus. Ya saya nggak tahan, pengen main gitu ya Minecraft. Apa? Survival itu seru banget gitu loh. Uh, apalagi kalau kita udah punya banyak barang ya terusnya udah max gitu cian ya jadi ini kita udah nyampe rumah ya oke ya sepertinya kalian lihat di agak berubah ya Tuh, kan, ada ada ada kaktus ya melonnya kemarin belum tumbuh ya oke jadi mungkin kita kalau taruh map ini disini terus map ini dan map ini ini map yang kita ketemu ke temui ya, dan kita mempunyai bambu. Tapi nanti kita, nanti aja uh, mungkin namanya. Aku mau ngelanjutin ke kalian. Oh, golden carrot ya 17 Terus ya ini armor makaku yang udah aku encam. Terus ini toolsnya di ruang encamannya di atas. Mungkin aku udah menunjukkan tapi belum segini ya bisa aku ada brainstorm juga ada enchantment enchantman yang lain ya terus Iron udah banyak ya ya jadi ini aku pindahin gara-gara cobuston -gara. ternyata udah lumayan banyak juga nih aku uh, mining juga ya kemarin oh lihat tiga-tiga ya ya jadi aku ini both sama iron ore nya nggak dibakar karena aku baru inget kalau gold ore ore-ore ore gitu ya cuma ada dia nggak infinite ya jadi kita harus mungkin hemat-hemat uh, ya, jadi jangan dibakar semua atau diituin semua kita nanti pakai siltas jadi jadi kalau kita butuh aja ya, karena ore itu mungkin bakal bagus ya buat build build Kayaknya eh, ini ada brown chip di sini iron farm kita ya yang kita bikin kemarin uh banyak sekali ya coba lihat di sini spawn gak ya ya jadi di situ juga ada villager farmnya kemarin nge di sana ya aduh saya bisa mengambil ya i di, oh gitu gituin di atas ini